Cuci tanganmu sebelum makan. Hilangkan kuman dengan sabun. Bilas busa sabun. Cuci tanganmu sebelum makan Pakailah celemek makan agar tidak berantakan Jangan memilih-milih makanan Makanan yang seimbang bagus untuk kesehatan Mangsit, Brokoli Paha ayam Mie Wortel Ikan Banyak harum, waktunya makan <SILENCIO> yeah. Belajar untuk melakukannya sendiri Makan sendiri dan jadilah sehat Bukan peran air Rendam pakaian kotor di air Gunakan sabun untuk membersihkan noda. Gosok dengan sikat. Bilas busa sabun dan pakaian sudah bersih. Gantung pakaian yang bersih. Belajar untuk melakukannya sendiri. Cucilah pakaian sendiri dan jaga kebersihan. Cuci wajahmu dan gosok gigimu sebelum pergi tidur. Pastikan kamu menggosok gigi secara menyeluruh. dan keluarkan air dari mulut. Wow! Ah, pastikan kamu menggosok gigi secara menyeluruh. kumur dan keluarkan air Kumul. dari mulut Nyang. waktunya tidur simpanlah buku-buku tempatnya Selamat malam. Waktunya tidur. Simpanlah mainan di tempatnya. Mimpi yang indah. Belajar untuk melakukannya sendiri. Waktunya tidur sendiri.